Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, tadi kita mau ke Penjelasan Sri Aji Joyoboyo. Cuman ditutup karena lagi lockdown atau PSBB Corona ya. Jadi kita nggak bisa masuk. Dan isinya adalah sekitaran kompleks Sri Aji Joyoboyo. Ini adalah patung Resi Mayanggoro Jadi saya ingin masuk. jadi ini sebuah patung cuman di dalam patung resi mayangkoro ini e, ada sosok kolik dan hampir mirip seperti ini cuman batanya nggak segede ini e, rambutnya kurang panjang ya dan rambutnya putih ke hitaman jadi putih campur hitam Jadi karena aku sangat peka sekali, jadi aku melihat ini sensitif. Jadi aku bisa apa merasakan denyut nadinya, merasakan apa getaran-getaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana. Salam Rahayu, Salam Ratu Tiga uh, Saya Nanu Jaya Pranata dan saya ditemani oleh. Ratu Bidadari di samping kiri saya dan di samping kanan saya, saya tidak mau ngasih tahu namanya dan di belakang-belakang saya ada sosok-sosok makhluk-makhluk cewek yang sangat cantik jelita cuman di, mereka tidak mau dikasih tahu namanya kecuali uh, Ratu Bidadari begini guys kemarin saya traveling explore indigo di kota kediri namun saya kecewa saya udah jauh-jauh dari kota Batu kota Malang datang ke kediri ternyata sampai kediri lockdown PSBB jadi ditutup kan tujuan saya eh, saya ingin ke Pilasan atau situsnya Sri Aji Joyoboyo atau yang terkenal dengan ramalan-ramalan Jagacaya Bayan. Cuman saya di sana udah nyampe saya tidak boleh masuk karena memang e, sedang ada social distancing. Jadi yes, akhirnya saya tidak bisa masuk. Nah, ini lokasi ini bukan di Kediri, lokasi ini di Kota Malang. Cuman gini, e, saya akan membahas seputar Sri Aji Joyoboyo Nah siapa Sri Aji Joyoboyo itu Sri Aji Jayabaya adalah Prabu Jayabaya Atau Joyoboyo adalah uh, Raja ketiga ketiga Kerajaan Kadiri Atau Kediri Jadi ini guys uh, Sri Aji Joyoboyo Dari dulu adalah terkenal dengan Ramalan-ramalannya uh, Semisal ramalannya yang telah termasuk dan ibaratnya terbukti seperti ramalan sisuk bakale onokreto mibering awang-awang. Nah, ini bahasa Jawanya on sisuk onokreto mibering awang-awang. Agak mungkin kalau di zamannya eranya prabu Jayabaya mungkin bingung kok bisa kereta maburin awang-awang, gitu. maksudnya ada kereta yang terbang di atas langit, gitu. bingung, cuman yang sekarang terbukti bahwa ada pesawat terbang. Gitu. Jadi yang dimaksud ono seso ono kreta niber awang-awang adalah ya pesawat terbang itu yang kita lihat saat ini. Terus ramalannya lagi yang Mansur itu seperti seso tanah Jawa bakal kalungan wesi Ya, kalau bahasa Indonesia nya besok tanah Jawa akan berkalung besi. Lah, mungkin orang di zaman dulu, orang di era Sri Aji Joyoboyo bingung maksudnya apa kok tanah jawa berkalung besi itu maksudnya apa kan bingung ya, yang dimaksud tanah jawa kalungan besi atau tanah jawa berkalung besi adalah ya kereta api rel jadi kan ini, kre, kereta itu kan di Indonesia cuman di, di Jawa saja itu kan ada rel kereta api ya itu. yang dimaksud adalah e, berkalung besi terus banyak lagi terus Ramalan Sri Ajejo Yopoyo seperti halnya sisok pasar hilang kumandangi maksudnya hilang kumandangiku pasar akan kehilangan suaranya kalau zaman dulu mungkin dengan jarak radius 5 km terdengar suaranya kalau kita ke pasar kayak tawon ya maksudnya orang nawar tawar menawar sangat ramai sekali, jadi dengan jarak berapa kilo masih terdengar, kalau sekarang kan sudah tidak ada, karena orang saat ini lebih suka ke online dan lebih suka ke mall terbukti nah terus ramalan berikutnya yang terkenal adalah ke tanah jawa kali hilang gedungi yang dimaksud adalah kali hilang gedungi adalah sungai kehilangan mata airnya terbukti saat ini sumber-sumber mata air kan agak sulit jadi sungai-sungai sumber-sumber mulai mengering itu adalah ramalan Jayabaya terus yang tidak kalah Mansur adalah ramalan Notonegoro jadi oh, kembali ke Notonegoro jadi Notonegoro itu kalau kita bahasakan menata negara jadi Pemimpin atau presiden bangsa Indonesia menurut ramalan Jayabaya dulu adalah eh, yang awal, nama awalannya adalah Noto Negoro. Di sini kan eh, selama ini mulai presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi. Namun yang masuk ke tria ter seorang satria atau ramalan jayabaya yang masuk kategori notonegoro adalah yang pertama adalah Soekarno atau Bung Karno karena ada awalan no-nya. Terus uh, yang kedua adalah Soeharto karena ada ton no, ada nonya Kalau Habibie tidak kategori ramalan jayabaya karena uh, Habibie Ibaratnya hanya menggantikan, dia hanya beberapa tahun saja. Terus setelah Habibi, Gus Dur ya. Jadi Gus Dur juga tidak termasuk karena dia, e, masanya tidak jangkep, ya, jangkep dalam artian dia sudah lengser sebelum masa jabatannya habis. Terus Megawati juga bukan termasuk kategori ramalan jayabaya atau ramalan termasuk Notonegoro karena Megawati. Kan belum waktunya selesai kan Sudah lengser dahulu nah, Sedangkan setelah Megawati Baru Susilo Bambang Yudhoyono Ini adalah awalan nonya Ini termasuk ramalan Jayabaya karena Susilo Bambang Yudhoyono Sampai atau Melewati masa sampai akhir jabatan Nah setelah itu Baru saat ini adalah Presiden Joko Widodo Cuman dalam Analisa saya dalam uh, Pengetahuan saya Presiden Jokowi Dodo Tidak termasuk kat kategori Notonegoro karena uh, Nama Atau awalan atau hairan Presiden Jokowi Dodo Tidak ada uh, Kata Notonegoro Ya saya tidak tahu ya atau mungkin Bisa jadi nanti Presiden Jokowi akan lengser Atau nanti Ibaratnya e, tidak sampai ke masa habis masa kerjanya, kan Jokowi sudah dua periode, eh apa dua periode, tapi kan belum sampai ke akhir kerjanya, gitu. cuman kita nggak tahu karena tidak sesuai dengan eh, ramalan Joyo atau Noto Negero seperti itu. Ya cuman walau alam, hanya Allah yang tahu kita bicara membahas masalah Satrio Piningit dimana Satrio Peninggit adalah di gadang-gadang adalah seorang Ratu Adil dimana seorang Satrio Piningit ini yang akan membangun atau membawa Indonesia menjadi kejayaan atau masa keemasan Satrio Peninggit nah siapa Satrio Piningit itu dan siapa Ratu Adil Uh, dari kata Satrio Piningit, seorang Satrio Piningit, Piningit, iya kan? Piningit yang berarti dipingit, ibaratnya diminta. Jadi, kalau analisa saya, Satrio Piningit ini tidak dipilih seperti pilpres-pilpres, seperti ada KPU atau pemilihan pemilu. Jadi, dipingit ibaratnya diminta oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi, dia tidak melalui. Uh, Pemilihan Nah ratu Nah kenapa Cuman siapa sosoknya Ini masih belum diketahui Karena Satrio Penimit Masih disembunyikan Atau masih dirahasiakan sama alam Nah ciri-cirinya seperti apa Ciri-cirinya Satrio Penimit adalah Anak yatim Dan dia adalah dari keluarga Biasa-biasa sederhana dia memiliki sebuah kesaktian di mana kesaktian ini ibaratnya ngeluruk tanpa bolo menang tanpa aji-aji jadi ucapannya apsabdanya itu akan mandi dalam artian ngomong sak ngomong itu bakal mampu menundukkan rakyatnya lahirnya Satrio ningit atau kehadiran Satrio ningit ini itu harus menjangkapi Atau harus melewati Noto Negoro Sebelum Noto Negoro ini Belum kena Maka Satri Ropi Pasti disembunyikan oleh alam Ya mungkin 100 tahun lagi akan muncul Kalau prediksi saya adalah 100 tahun lagi Satri Yang akan membawa Indonesia menjadi Puncak kejayaan atau masa keemasan Insya Allah 100 tahun setelah kemerdekaan bangsa Indonesia atau 100 tahun setelah kehadiran Presiden Bung Karno atau Sungkarno Ini dalam prediksi saya Itu saja e, penjabaran tentang Ramalan Jayabaya Membahas masalah Satria Piningit. Mungkin lain kali di kesempatan waktu Saya akan membahas Ramalan-ramalan yang lainnya Termasuk terawangan saya saya masih belum fit karena saya posisi lagi sakit jadi saya tidak bisa menerawang jadi ini saya menganalisa ramalan jangka bahaya jangka cahaya bahaya